Aku men Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Telet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak Indonesia Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran Bukan lagi Aku mendengar Pangkur Palaran Aku mendengar Indonesia Jikalau aku mendengar lagu oleh Mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. udara ini aku tidak lagi menghirup udara ini aku menghirup Indonesia jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.